Pan House Season 3 Episode 9 Prediksi dan Spoiler Seperti yang kita ketahui sebelumnya pada episode 8 drama penhouse House Season 3, telah dipastikan bahwa Logan Lee hidup dan telah bertemu dengan Sim Suryon. Selain itu, seok Kyung telah mengetahui fakta bahwa dia adalah anak Sim Suryon dan kembaran Min Sol Ah. Kyung juga telah kabur dari panti asuhan tempat dia dikurung oleh Joe Dante. Di samping itu, Kemenangan Berona saat pemilihan musisi tetap pusat seni Chong Ah juga merupakan hal yang paling menarik perhatian. Meskipun telah banyak fakta yang terungkap, namun masih banyak hal yang menjadi pertanyaan terutama fakta tentang apakah Oh Yun Hee -hi masih hidup. Jika dilihat dari preview dari episode 9, berikut adalah beberapa prediksi yang bisa kita bahas. Logan Lee dan Sim Suryon akhirnya bertemu satu sama lain. Dalam reuni kebersamaannya tersebut akan terungkap bagaimana cara Logan Lee lolos dari maut dan apa yang terjadi di balik penangkapan Sim Suryon di penthouse serta Baek Joon-ki dan Ha Yun-chul. Seperti pada episode 8 yang telah tayang, kita bisa melihat bahwa Sim Suryon dijebak dan dituduh sebagai pelaku utama pengeboman dan penculikan Logan Lee oleh Joe Dante dan Chon So-jin. Tak hanya itu, Ha Yun-chul dan Baek Joon-ki juga terseret sebagai pelaku utama pengeboman itu. Namun di akhir episode 8 kita melihat bahwa Sim Suryon dibawa ke rumah Logan Lee dan di sana telah ada Logan Lee yang menunggu kedatangan Sim Suryon. Hal ini menimbulkan banyak sekali spekulasi tentang apa yang terjadi sebenarnya. Selain itu Logan Lee mungkin akan kehilangan beberapa ingatannya karena dia sempat disuntik obat penghilang ingatan oleh Chonso Jin sebelumnya. Hal ini pasti akan terungkap di episode 9 nanti, Apakah ini ada sangkut pautnya dengan Hyun Chul, atau masih ada hubungannya dengan Chunsou Jin dan Sekretaris Do? Ketiga orang itu patut dicurigai, karena mungkin saja salah satu dari mereka diam-diam merencahkan hal itu juga. Terutama Hyun Chul, karena setelah Logan Lee sadar, Hyun Chul mengatakan pada So Jin bahwa Logan Lee tidak akan selamat setelah 24 jam. Selain itu, Logan Lee juga sempat meminta Hyun Chul untuk memanggil Sim Suryon dan Alex Lee. Jadi, ada kemungkinan Hyun Chul bertemu dengan Alex Lee dan membuat rencana untuk membebaskan Logan Lee. Hal ini juga terlihat dengan scene di mana Hyun Chul terlihat sangat marah dan mengatakan akan membalas dendam terhadap kematian Oh Yoon Hee. Dan mungkin saja orang yang Hyun Chul ajak bicara ini adalah Alex Lee atau Logan Lee. Selain itu, Hyun Chul juga meminta seseorang untuk menjaga Berona jika terjadi sesuatu kepadanya. Mungkin saja orang yang dia ajak bicara itu adalah Sim Suryon atau Logan Lee, karena hanya mereka berdua yang bisa menjaga Berona. Sepertinya Ha Yun Chul akan melakukan sesuatu yang sangat berbahaya untuk mengungkap kejahatan Chon Jin dan juga Jo Dante. Ha Yun Chul juga terlihat ingin menemui Berona sebelum melakukan pekerjaannya itu. Namun seperti Ha Yun Chul tidak berani menemui Berona karena rasa bersalah. Selanjutnya Ha Yun Chul terlihat marah pada Chon So Jin, Kemungkinan Hayun-chul tahu bahwa Chaon So-jin adalah orang yang membebaskannya dari penjara dan memerintahnya selama ini. Di samping Hayun-chul sangat kesal pada Chaon So-jin karena telah memberikan obat penghilang ingatan pada Eng byul untuk menutupi kejahatannya terhadap Oh Yun-hee. Karena seperti yang kita ketahui Eng byul adalah saksi hidup kematian Oh Yun-hee. Chon Jin juga sepertinya akan terkejut mendengar jika selama ini Eng Byul mengkonsumsi obat itu dengan jumlah yang banyak karena diberikan oleh Jin Bunhong. Hong. Namun Hai Yun Chul tidak akan mempercayai Chon Jin. Berikutnya Sok Kyung sepertinya akan menangis dalam pelukan Sok sambil bertanya, apakah Ibu Berona meninggal karenanya. Seperti yang kita ketahui Oh Yoon Hee meninggal setelah mengetahui fakta bahwa Sok Kyung adalah anak Sim Suryon. Sepertinya So akan mulai berubah di episode 9 ini, namun dengan emosi yang tidak bisa dikontrol dan berbuat tanpa pikir panjang, karena sudah terlanjur kecewa dan menyesali dirinya sendiri setelah ditipu oleh Jo Dante. Hal ini bisa dilihat saat So hendak memukul Jo Dante dari belakang di lobi Hera Palace. Namun beruntung seseorang segera menghentikannya dan sepertinya orang itu adalah Yo Dong Pil. Yo Dong Pil menghentikan So bukan tanpa alasan. Karena Yodongpil tahu Jo dan T adalah iblis yang tidak akan kalah tanpa sebuah perencanaan yang matang. Selanjutnya Yodongpil terlihat sangat marah saat menelpon Kang Mari. Mungkin saja Yodongpil ingin bersama Kang Mari lagi dan memulai semuanya dari awal namun Kang Mari tidak mau menerimanya lagi. Yodongpil sepertinya mulai sadar dengan kelakuannya terutama setelah Jenny membuang hadiahnya pada episode 8 sebelumnya. Selain itu mungkin saja Yeo Pil mulai muak dengan sikap Jo Dante dan memutuskan melakukan apapun agar dimaafkan oleh Kang Mari dan Jenny. Setelah Sim Suryon dijebak pada episode 8 sebelumnya, mungkin saja hak pengembangan distrik Chonso didapatkan kembali oleh Jo Dante, Ki Ujin dan Yeo Pil. Mereka terlihat memotong pita untuk meresmikan pembangunan ulang distrik itu. Seperti yang kita ketahui Jo Dante hendak membangun Jo Dan;te Village di sana dan mendirikan gedung tertinggi di dunia. Chon So Jin kembali menjadi direktur yayasan Chong Ah setelah melengsarkan posisi Sim Suryon sebelumnya. Chon So Jin juga terlihat didukung secara penuh oleh anggota dewan yayasan Chong Ah. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan keberhasilan Chon So Jin dalam melakukan rencananya untuk mendapatkan kembali posisinya yang dahulu. Selanjutnya, Chon So Jin menyerahkan semuanya pada Joe Dante untuk membuat Chong Ah Group menjadi sukses besar. Namun sepertinya Jo& Dante akan menolak kerjasama dengan contoh so Jin dan membawa kesalahan pada contoh so Jin lagi karena mungkin saja Jo& Dante telah mendapatkan rekaman kamera dashboard yang menunjukkan contoh so Jin pelaku pembunuhan Oh Yoon Hee. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Jo Dante sempat curiga dari mana contoh so Jin tahu jika Oh Yoon Hee telah meninggal pada episode 6, Kecurigaan Jo& Dan;te itu pasti akan berujung penyelidikan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Perlu diingat Jo dan Tae bukan orang yang bodoh, dan dia pasti punya sebuah kartu as untuk membuat Con So Jin tunduk padanya lagi. Dan mungkin saja Jo dan Tae akan menunjukkan rekaman itu pada Logan Lee dan Sim Suryon untuk menyalahkan Con So Jin dan menyingkirkannya. Oh Hyun Hee sepertinya akan muncul di episode 9 ini, hal ini terlihat dari sebuah scene di mana terlihat empat orang yang bertemu secara rahasia di sebuah dermaga. Di sana terlihat seorang wanita berambut pendek dan bergaun merah turun dari mobil putih dan wanita itu sepertinya adalah Oh Yun Hee. Jika benar itu Oh Yun Hee dia pasti bertemu dengan Ha Yun Chul karena dia terlihat berlarian mendekati satu sama lain. Selain itu yang mencuri perhatian adalah Sekretaris Do yang mendampingi wanita itu. Jika memang benar itu Oh Yun Hee berarti selama ini Sekretaris Do yang bekerja di balik ini semua. Selanjutnya ada seseorang yang terlihat sedang diikat oleh Logan Lee dan Sim Suryon. Sepertinya pria tersebut adalah Baek junkie Pada episode 8 sebelumnya kita juga melihat bahwa Baek junkie ditangkap oleh orang suruhan keluarga Logan Lee. Jadi mungkin saja Baek junkie akan diinterogasi tentang apa yang terjadi sebenarnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini?